Hai guys balik lagi di channel gua sebelum kita mulai kenalin nama gua Sabrina nah kali ini gua akan ngejelasin gimana caranya kalian pakai custom content di The Sims kalian nah custom content itu apa custom content itu kayak barang-barang yang bisa kalian tambahin ke The Sims 4 kalian Kayak misalnya rambut, baju, mobil, apa segala macam itu bisa kalian tambahin Terus kalian juga bisa tambahin mods biar game kalian lebih menarik Nah, tapi kali ini gue bakal lebih fokus ke custom content aja Nah ini tuh The Sims Resource, dia ada Sims 1, Sims 2, Sims 3, Sims 4 Nah sebelum kalian mulai, ini di sini sebenarnya ada login, cuma gue udah login, nah ntar kalian login aja Nah, gue bakal download apa ya? Download baju aja lah, gue kekurangan baju. Nah, ini kalian tinggal pilih aja mau model bajunya kayak gimana. Ini tapi kayak model-model cowok kecewean gitu gak sih? Tapi nggak apa-apa keren. Tapi kalian open link in the new tab aja. Gue bakal pilih beberapa baju dulu, guys. Rencananya pengen bikin sim 4 film gitu, tapi nantilah ya. Oh ya guys, maafin gue kalau suara gue kayak agak gimana gitu, soalnya gue emang lagi pilek, jadi suara gue bindeng. Nah ini yang tadi kita open link in the new tab, ada, bakal ada pencet tombol download. Kalian pencet. Ntar nongol kayak gini, ini berlaku semuanya sekitar 10 detik. Kenapa? Biar kita bayar. Kalau misalnya kalian males nunggu detik, kalian harus jadi VIP. Ini udah selesai. Thank you for downloading. Terakhir nongol di sini. Nah, dia downloading sambil gua hituin juga yang tadi gua pencet, dipencet download lagi. Kalau kalian pencet downloadnya bersamaan, biasanya error. Jadi, untuk menghindari error. Gue akan pecet satu-sat. Nah, tadi juga nongol di sebelah sini. Udah, lanjut lagi. Oh iya, kan tadi gue bilang mods itu beda. Ntar gue juga bakal kasih rekomendasi mods apa aja yang harus kalian wajib punya. Tapi kayaknya bakal gue pisahin ke video yang berbeda soalnya gue takut videonya kepanjangan, nanti kalian bosen dengerin gue. Nah ini udah download juga, pencet X, terus ini yang terakhir gue download, ntar gue langsung tunjukin di gamenya kalau misalnya kalian juga mau tahu gimana caranya download sims 1, sim 2, sim 3 silahkan komen nanti gue bakal buat kalau misalnya kalian emang pengen jujur gue lebih suka sims 3 sama sims 2 sim 4 tuh grafik oke okay lah emang dia yang grafiknya paling maju cuma maksud gue fitur yang bagus di Sim 2 sama sim 3 tuh diilangin di sim 4 kayak misalnya di sims 3 kalau kita pindah tempat, gak perlu loading screen terus kalau misalnya kita kemana-mana bisa naik mobil, motor, sapu, terbang, sepeda ya sim sekarang bisa sih sepeda, cuma dia tetap aja kan kalau kemana-mana loading screen ini udah selesai download semua gua X dulu nah gua pecet folder kalau kalian udah main sims, biasanya kalian bakal ada save gitu. Nah, biasanya kalau sims 4 ke save tuh biasanya ada di Documents. Bentar guys, ini loading. Udah di sini, kalian pencet Downloads. Soalnya kan download nya di situ. Kita Ctrl X alias Cut. Kita ke Documents. Kita pencet Electronic Arts nah ini ada sim sega sama sim karena gue main Sims 3, makanya di sini ada sim nah ini gue bakal masuk ke sim kalian pencet folder mods nah kalian di sini pencet control tambah v alias paste nah udah ke paste sekarang, gue kasih lihat gimana kalian aktifin di SIM Kalian buka SIM kalian ya, kayak biasa di klik. Nah udah sampai sini ke game option, kalian ke menu other. Nah ini enable custom nya kalian centang sama terus pas kalian patchin ini ntar ini bisa diklik. Nah itu centang juga. Terus kalian patched apply changes. Abis kalian apply changes, kalian exit game terus buka lagi. Nah karena gua udah aktifin jadi gua nggak bakal contohin tapi kalian ikutin aja sesuai perkataan gue tadi kalau enggak motornya nggak bakal nongol jadi istilahnya kalian mesti restart gamenya gue bakal nunjukin kayak kids a sims new game aja berarti ini kalau kalian mau bikin sims pakai cerita kalian pencet oke okay. kalau nggak mau no thanks kalian mau gue bikin cewek apa cowok tapi gue bisa gue bikin cewek-cewek aja lah ya, pencet cewek, semakin kalian pinggirin kesini suaranya makin tinggi guys. ini kalian kayak pilih tujuan hidup dia gitu loh, aspirasi lah, ceritanya gue pengen dia kayak ya udah lah ya, fabulously wealthy. Ini kita pilih personality Mau kayak gimana Ini personality gue banyak karena gue ada mods Nanti gue bakal bahas modsnya di Beberapa video lagi Kayaknya setelah gue jelasin Mods kayak gimana ini gue pilih dulu ya guys Gue bakal pilih dia Musisi User Hobinya Creatively gifted Kali ya atau eh, super ekspresionistik tapi dia bukan ngecat I am the master piper terus ini lifestyle nya gue bakal bikin dia dance machine kan ceritanya dia hobi lagu banget ini kalian bisa bikin dia kurus gendut terserah lah ya standar aja lah jangan kurus-kurus ter kayak tulang nah karena gue ada fitur yang kurang enak buat gue tampilin di video gue bakal pakai ini dulu guys karena terporno guys nih kalau kalian mau perutnya rata tarik ke kiri eh tapi kalian bosan gak sih kalau liatin gue bikin sims Pastiin guys, tete sama pantatnya jangan sampai ke gede Beda-gedenya Ya biar proporsional aja sih, udah langsung ke muka aja deh Karena gue ada download skin gitu, skin tone Langsung dipilih aja Nih, ini kalo dia custom konten, Dia pasti ada tanda ininya guys Sumpah itu alis kayak alis hingjan tau gak sih? Uh, alisnya ganti dulu. Nah warnanya warna merah aja ya. Terus gue bikin rambutnya juga warna merah. Dipencet. Nah udah kita edit-edit bukanya. Maksudnya di setting rumurah mukanya lah Ini mata dia sipit banget ke sih? Nah udah Kalian bisa pencet detail edit mode Itu bakal bikin dia Lebih detail lagi oke oh, gimana Ini gua ngerasa hidung dia kayak di plus aja Emmm um, Bibirnya juga bisa kalian bikin tebel, tipis, terserah. Ini juga bisa diturunin, mau dibikin judas kayak, kayak begini. Atau mau dibikin selalu senyum, biar gak judas. Karena capek guys, kalau dikelihatannya judas. Nah ini rahangnya bisa kalian geser, eh sabar dagunya yang kegeser dong. Nah nih, ini maksud gua. Jangan-jangan, jangan digeser, lucu. Ini bisa kalian mundurin juga bibirnya. Tuh udah Kalian bisa bikin sims kayak artis sebenarnya Kalau misalnya kalian mau Tapi ribet gak sih Gue kurang demen Kalau bikin kayak artis Karena gue pasti butuh waktu yang lama Tadi gue download Baju Ntar gue tunjukin Dia bakal langsung nongol guys Kalian scroll-scroll aja pokoknya nah ini kayak soft lens gitu guys kayak itu tau gak sih main casing boot iya gak sih? apa pasan gua aja mau makeupnya tebal juga bisa karena tipe-tipe make, makeup yang disediain itu beda-beda Sesuka kita mau makeupnya ke barat-baratan atau ke Korea, Korea kayak Uni-uni. Ya, Nah, gue suka natural, gua kasih dia natural aja ya, guys. Nah, hidungnya aneh gak sih kayak opas gitu? Dulu lah ya, kayak begini. Nih, lehernya bisa kalian kecilin udah. Ini bahunya juga bisa. Siapa tahu kan kalian mau bikinnya petite petai gitu. Ini pinggangnya juga bisa kecilin. Eh, nah, gua gak bakal bikin dia terlalu kurus karena gue biasanya bikin Sims itu kurus banget. Mungkin karena ambisi gua ingin kurus, guys. Oh ya, baju ya. Tadi gua download baju. Dimana baju itu? Wah ini baju yang tadi gue download, long guys. Nah ini tinggal kalian pilih mau warna apa. Video kali ini gini aja, nah kalau misalnya kalian ada kritik dan saran atau pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Kalian juga jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar gak ketiga next upload video.